Hai perempuan Tidak ada laki-laki yang bisa menerima Perempuan yang berselingkuh Kalaupun ada dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain Karena tabiat laki-laki adalah Ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan dua ekor Masukkan ayam betina Buat satu kandang Sampai mati ayam jantan itu berdarah dicakar diinjak dipakok mati ayam jantan berkelahi untuk merebut satu ayam betina begitu ayam beda sama babi dua ekor babi jantan masukkan satu babi betina nanti buatnya lebih tiga kalau tak percaya tes maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya.